Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Romantis di dalam rumah tangga Perlu Saling ngerti Saling faham ya. Kalau istri lagi manja-manjaan Tiduran di pahaknya bapak Jangan disingkirin pak Jangan Itu berarti istri lagi manja pak Ibu juga begitu Kalau lagi bapak pengen yang Pijitin dong yang Nah itu ada maunya tuh itu lagi manja-manjaan. Kenapa? Ini fungsi mawaddah. Faham ya? Kan kita kalau setiap doain pengantin tuh sakinah, mawaddah. Ini fungsi mawaddah. Nempel kayak perangko. Gak pernah mau lepas. Kalau kata anak sekarang mah mawaddah itu artinya gemesin. Gemes-gemes gimana gitu. Mau kemana aja, maunya berdua. Sampai tiduran, tiduran nih tiduran Gak mau Kalau gak pegangan tangan Ibu bapak begitu gak? Tidur itu saling pegang tuh. Saling pegang tangannya Harus kesentuh lah pokoknya Itu namanya mawaddah Bukan berarti tiap hari mintanya digendong aja Bukan Gak begitu Itu mah kebek Pak, saya cuma mau ngasih tahu Saat bapak lagi duduk sama ibu Lagi sama istri Handphonenya dilepas Sayangin istri Kasih waktu untuk bicara dengan istri Ngobrol dengan anak Kenapa? Karena ini tugasnya bapak Istri ngurusin rumah udah capek pak Dari pagi sampai malam Pagi ngerjain rumah Malam ngerjain bapak Sediain makan, siapin baju, lu suzon aja. Saya ngomong begini karena ada anak-anak ini. Pulang minta hoyong kawin bagaimana? Ya. Kasih waktu ideal buat istri sama anak. Saat anak datang mau duduk ngobrol sama bapak, tinggalin tuh semua, kerjaan apa semua, tinggalin. Ngobrol. Iya, Nak. Kenapa? No, Dia mau cerita. Pak, saya habis dari planet Mars, dengerin aja. Dengerin namanya juga anak, anak-anak. Dan yang kedua, bapak wajib untuk menyertakan anak dan ibu atau istri ya, istri. Perintah untuk wajib menjalankan ibadah kepada Allah. Salatnya ditegur. Tugas bapak cuman peringatin. Neng, jangan lupa salat. Nak, jangan lupa salat. Salat, ambil wudhu kalau dia nggak ngejalanin urusan dia sama Allah, tapi tugasnya seorang suami selesai, memperingat, memperingatkan. Anak juga begitu umur tujuh tahun, suruh sholat, suruh sholat, ayo sholat. Kalau nggak sholat pukul, bukan berarti pukulnya menyakitkan, bukan, bukan. Ya, nggak boleh meninggalkan bekas juga nggak boleh. Ya, gebuk, betis, telapak tangan, ya, buka, jangan. Perut, dada nggak boleh, telapak tangan boleh, tangan boleh Ya, ke yang lain nggak boleh Ini urusan syariat Karena di dalam Al-Qur'an itu yang disebut paling banyak bapak ngurusin anak Bincangnya, pelajarannya, semua seorang bapak Ibu tugasnya cuman cuma ya ada yang ada di rumah, makannya, urusan ngainnya, sekolahnya itu. Bapak urusannya banyakkan di luar Tapi kalau udah sampai di rumah Wajib untuk memberikan satu perintah Agar mereka menjalankan syariat Al Allah. Bu Tadi saya dengar juga Habib Muhammad tanya Yang laki yang banyak di sorga apa yang Di neraka paling banyak Laki apa perempuan Laki apa perempuan yang lebih banyak Di neraka Sadar Sadar Bu di dalam kitab Duratun Nasihin banyak menjelaskan tentang rumah tangga dan haknya seorang istri kepada suami Makan tanya Yang mau makan apa? Hahaha -ha -ha -ha -ha -ha -ha. Emang begitu modelnya Seandainya suami bilang mau rendang istri nggak bisa cari Tahu caranya gimana cara bikin rendang yang jangan rendang dia yang sop aja. Nah tiap hari sop mulu. Lama-lama kena sop doang kan lama-lama bapak juga bisa darah tinggi. Orang dikasih duit banyak. Amin gitu. Coba kita lihat apa yang dimau sama suami kasih. Permintaan suami turutin. Selama itu baik, -baik ya. Ini urusan rumah tangga, bu. Bu, sayang sama bapak nggak? Sehari senyum berapa kali? Bapak nggak usah jawab pak, biar saya akan bikin sadar seorang istri aja. Senyum sehari berapa kali? Kalau terima duit b, terima duit senyum. Bu, coba deh di pulang, ibu senyum sama suami. Mau tidur tuh, pandang-pandangan mata rahmah Allah diturunkan. Pandang-pandangan Suami istri ya, bukan yang pacaran Mudah-mudahan yang pacaran sih pada putus, amin Besok pagi nyediain kopi Sambil senyum Kopi pahit jadi manis Ngelihat ibu senyum Betul nggak pak? Tuh. Tetap pahit Habib katanya <laughs> Makan siang Jediain makan, lauk, pauk Senyum Sore ada ubi, ada singkong, ada yang lain-lain Senyum Sampai mau ketidur lagi Besok pagi pasti ibu dibawa ke rumah sakit jiwa Lah hidup gak pernah senyum, tiba-tiba senyum mulu Bu Ayo dong berubah Bukan berarti saya memaksakan kehendak Melampaui batas seorang istri itu kan pakaian suami Betul nggak? Cocoknya suami Ya cocoknya istri Betul? Makanya ibu Saya cuma ngasih ada satu nasihat dari seorang ibu Untuk anaknya Seorang wanita Wahai anakku Kelak jika engkau menikah Jangan pernah tercium bau yang ada di dirimu Gak boleh Hahaha Gak boleh Mulut Gak boleh bau Badan Gak boleh bau Harus Mami Bib saya kan kerjanya di pasar Ia pulang mandi dulu dong Mandi rapi dandan yang cakep Bodoh amat lo ataserah. serah <laughs> Nguap Tau nguap hai ah yaitu mangap ya Hah. tutup depan istri depan suami nggak boleh aib orang nguap kan jelek nggak yang ganteng nggak yang cakep bersin bersin kecil jangan bersuara tutup ambil apaan, tutup aja pokoknya. Ini lagi ngobrol aja, hahaha, aci, lepek muka bapak, jangan, aib, terap, te, nggak boleh, tutup, kayak anak buaya, eh uh. Aib, Ya pokoknya yang kelihatan nggak baik jangan pernah di depan suami, paham ya? Sendawa aja nggak boleh, apalagi kentut. Dulu masih pengantin baru lari ke kamar mandi, abis dari mana neng? Enggak buang angin, punya anak satu berabat berobot, berabat berobot, pantatnya dol. Boleh. Jangan ya. Aib Paham? Kecuali kalau lagi tidur dah, kan udah urusannya ya. Tidur kan nggak sengaja ya. Orang berbalik kanan, berbalik kiri ya, berat-berat berat-berat ya biasa lah. Lagi tidur. Tapi kalau lagi melek tiba-tiba mau buang angin, kabur. Jangan di depan. habis suami begitu lah, imam mah bebas. Lah, emang apa? Lalu <tuh> nah, nggak senang amat, kayaknya. lu Ibu pernah jadi makmum. Imam takbiratul ikhram. Ibu ngapain? Ruku apa takbiratul ikhram? Tuh, ngikutin I. Saat ibu, apa? Imam ruku, ibu, ruku. Ima mah bebas, harus dia duluan. Tapi urusan rumah tangga jangan ngikutin, nggak boleh. Suaminya nggak marah, hatinya enek. Bim saya kentut, saya tahak, saya bersih. Suami nggak bakal marah. Orang itu keluarnya spontan, betul. Tapi hati siapa yang tahu? Di. Bini gue begini amat. Tidur pandang-pandangan mata ya, Bu ya. Bapak liatin Ibu, Ibu liatin Bapak ya. Suami mah pasti dalam hatinya, ya Allah, berkahi rezeki hamba buat menyenangkan istri yang ada di hadapan mata saya. Ibu doanya mah beda kalau ngeliat Bapak. Ya Allah, Pak, hidung begini amat, Pak. Beda tuh bini begitu mah. Ini kelihatan suami-suami soleh Kalau ngelihat istri lewat doain ya Allah mudah-mudahan dapat tukar tambah <laughs> Ibu Bu Doain dong suami Seorang istri itu untuk tetap terus ibadah kepada Allah Kenapa hubungan rumah tangga bukan hanya menyelesaikan urusan masalah biologis bukan tapi urusan tanggung jawab akhirat sudah dipikul oleh seorang suami. Maka bawa Yuliana masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal. Salatnya dilihat. Baca Qur'annya. Bikirnya, ya, doanya. Ayo dimulai dari malam ini. Insya Allah kesananya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Romantis di dalam rumah tangga perlu. Ya. Bapak ada rezeki datang, bawa rezeki ke ibu. Alhamdulillah, banyak alhamdulillah, sedikit Salat Tuhan-nya berapa rakaat? Eh, dua kaya dua empat, empat tuh, minimal empat, enam, delapan, sepuluh, dua belas. Minta sama Allah, ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari jauh, yang dari atas, yang di bawah. Paksa dong Allah untuk berikan kita rezeki Habis itu baca suratul waki'ah Rezeki masih gak bib Saya udah pulak balik baca waki'ah duha saya sampai 16 kali bib, 16 rokat sudah Waki'ah sudah baca surat Ibrahim Munajat habis itu baca lagi surat Muhammad Masih gak kunjung datang rezeki Baca surat tanah <tik> <tik> Lah doa udah Minta sama Allah udah Ya ikhtiar dong Jual itu tanah Ikut umroh bareng MR sama Habib Gures Sama Habib Rifki, Ya